pergi Amerika hamburger. Wanggari kata hamburger atau burger. Hamburger. Ha ya Haji, hamburger. Hamburger tu bahagian berge babi. Faham tak? Apa boleh ada ya Haji makan babi. Nah, orang panggil Haji babi. Jadi masalah. Ah ni masalah jadi saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cap Mojib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka, bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya robbal alamin Gimana guys kabarnya Semoga sehat selalu ya teman-teman Dan sukses terus Lancar rezekinya ya Dan semoga senantiasa Diberikan keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin Ya Rabbala Balai alamin, ya, dalam kehidupan kita pasti ada cobaan, ada rintangan, ya, dan itu semua adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, semakin banyak istilahnya, perbuatan baik yang kita lakukan, banyak juga ujiannya. Semakin cinta kita kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin disayang oleh Allah, maka ujian itu akan senantiasa datang kepada kita. Jadi, jangan heran apabila teman-teman sekalian rajin beribadah, ya, kan? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian yang sangat berat Ujian yang sangat besar Nah di situ Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita Berbeda halnya kalau kita istilahnya biasa-biasa saja Tidak pernah diuji oleh Allah ya kan Tidak diberikan cobaan, dugaan dan lain sebagainya Maka boleh jadi ya kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka daripada itu teman-teman sekalian Apapun yang kita kerjakan niatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Niatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengharap syafaat baginda Nabi Muhammad alaihi SAW sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita Menyayangi kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala terus menguji kita Orang-orang yang senantiasa diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Beda halnya pengujian dan juga adab ya teman-teman sekalian ya Beda nah, bedakan antara ujian dan juga adab Kalau kita istilahnya dekat dengan Allah Ya kan? Itu bisa jadi itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita Tapi kalau kita jauh dari Allah Tidak pernah mengenal Allah Atau bahkan ya kan Kita sudah tahu ya kan Kita sudah tahu kita agamanya Islam seperti itu Tapi kita jauh Bahkan kita senantiasa mengerjakan kemaksiatan Di muka bumi ini Maka bisa jadi itu adalah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala Atau peringatan dari Allah Subhanahu Taala Agar kita kembali ke jalan yang benar ya dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang mendapatkan peringatan dari Allah berarti Allah juga sayang kepada dia. Jadi jangan sampai disia-siakan ya. Jangan sampai kita sok tidak tahu, jangan sampai kita sok tidak menghiraukan dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terbuka hati kita dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Amin, amin. Ya robbal Alamin. Termasuk di video kali ini, kita akan belajar lagi guys. Meneruskan soal tanya-jawab daripada Ustadz Azhar terus yang memang kelakar betul. Tapi ilmunya sangat-sangat banyak sekali. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Baik. Bagaimana nak memulihkan seorang yang terkena sihir? Ha, ah. kerana orang yang berkahwin dengan dia, dia nak ambil air dia. Semua ubat ada penyakit. Eh, semua penyakit ada ubat. Ha, terbalik. Dengan aku aku pening. <tere> semua penyakit ada ubat. Ni nabi ke apa? dua penyakit. Yang pertama penyakit tua, tua dan mati. Dan... yang kedua penyakit mati. Ha, tak ada ubat tu. Nah, sebab tu kita ni nak tak tua Nak tua tapi muka tak muka bagi tua Haa, tak tua tak boleh lari dah Haa, betul Yang kita duk bursa make apa, apa semua tu nak suruh jadi muda bukan Tetap bertambah tua dah Tapi dah lah nampak tua sangat Ah, dia gitu je ha, Nah, betul. Tapi lah lah dah boleh nak buat benda kau Nak tak? Macam korok kering jadi muka Tak, <laughs> masuk rumah tu 75 tu macam atur kubut dah Tak, nak lesek-lesek Tengok tu kita kan dia nak gi makan 10 orang dia gechu. Betul-betul umur 75 dah. Nah, oh gechu. Tapi gechu dia jahat ah patah bibir lah. Nah, apa patah pipinya dia gak Nah, Jadi nak lawa lagi, ne. Ha. <tuh> Jadi gitulah bila apa benda ni sihir, orang sihir kita apa semua ada bab belaka tak menang belaka sihir Nomor satu nak rayat sihir ni mula-mula dosa besar patut jadi kapit nabi kata man attakahin lam tuqbal solatuhu 40 yauma siapa yang buat sihir yang pergi kat orang sihir dia tak yakin lagi pang dia baru pergi baru tak yakin lagi pasal dia suruh khianat orang tu biar 2 3 hari baru berlaku dia baru pergi baru maka tidak diterima amalannya 40 hari. Allah. Faham tak? Semayang ditolak 40 hari. Wa in saddaqahu dan jika dia sudah yakin, faham. dengan kebenaran sahih kehebatan sihir itu fakad kafara bima unzila ala Maka dia sudah kape dengan Quran yang turun kepada Nabi. Mana Allah. Mana-mana boleh dia pergi rumah tok bomo yang sihir tu 40 hari tak diterima semayang. Bila tok bomo kata tak apa baliklah. Dalam masa tiga hari, awak tengoklah C Indong ni akan susoha. Nak lagi kita nak kena C Indong. Nah, balik kita balik tu dah jadi gigi. Gigi okay, C Indong duduk karaoke, tahu mo ni? Pang lagi, air kepak tu dengar terberok dah C Indong. Pandau wa wa mutoh dagoh, Kita ni bila tengok dia mutoh darah dah, dia gang kita, kita sakit hati ni. Kita yakin tak dengan sehiok kita buat tu Yakin tak? Hmm, yakin. Ah situ jadi tapi Allah tuhko ni tu. Seronoklah kita tengok orang susah ha, tak? Ha, Tapi itulah hukum je ha, Bila kita dah yakin dengan seher yang berjaya Jadi kefir Nabi kata Fakotkah <laughs> oh, apa Parok dia Jadi kita ni yang pertama kita yakin Allah lebih berkuasa dari seher Tu cara nombor satu nak berobat seher Kemudian kita berat sengkeang sembuh Faham lagi? kerana Allah kata dalam ayat kursi ana indazani abdi aku ada mengikut sekaan hamba-ku kepada diriku jika dia sangka aku akan menyembuhkan dia aku akan sembuh esok dulu jika dia putus asa, dia sangka aku pun tak leh tolong aku akan, tidak akan tolong bang waktu kita kena banyak berdoa baca Quran solat hajat nak kalau kita ada masih ibu maka gunakan ibu kita untuk berdoa Kan orang yang paling makbul doa Lepas pada Nabi tak doa ni Ibu kita Betul. Ha Mok kita Kita kadang-kadang lupa mok nah? Ha Habis satu sekolah buat salat ajak Lupa nak mesej ke mok Telefon ke mok Suruh salat ajak nak prekses so. Padahal mok paling masing pun luk Faham tak kis? ah Pasal kita duduk dalam perut mok lama mana? Sembilan bulan Tamang Rahim Sejati dipanggil panggil Tamang Rahimah sejati <tid> Duduk dalam perut mok Rahim tu Ha Tubik perut mak, ayah dah riba Mak juga riba Faham? Isyap susu mak, dah susu ayah Tengah malam nangis, ayah bangun dulu Ayah awak dah dengar Supaya mak pula dengar Faham? Aku tahu aku rajin buat Faham tak? <tos> Mana susah mak ni? Tak nah, Jadi mak masing mulut ni Nih, ha, Orang ada penyakit, kena sihir Jangan tinggal mak Suruh mak kata berdoa Selepas tiap lima waktu semayat Ya Allah sembuhkanlah sihir yang mengenai anakku. Selamatkanlah sihir dia, anakku daripada kejahatan sihir cukup itu. Neh. Ha. Bolehkah isteri pergi surau tanpa kebenaran suami pada waktu malam? Jawapnya kalau jauh benar pun tak boleh. Pasal jauh bahaya. Nah, Kalau jalan-jalan kaki lah Kalau laluan naik kereta yang tidak bahaya boleh ha, Tapi kalau dekat Kena izin suami Faham? Tak boleh ikut pandai lagu tu Neh, Kena izin suami ha, Sekarang mudah yang eh, minta izin Nah, Tekan itu Ketek ketek ketek ketek ketek, ketek. Siapa? Sampai? Leni wasak kan? Nak? Nak nak naik dah Panggil bini semua orang ayah Ayah bawah <laughs> ha evo. Hey, nah, bini pun jawab. Ha, nanti dulu. Bodoh. Ha ha. <laughs> <laughs> Ada gap belakang sikit. Teh. Ha dah. Dunia WhatsApp akhir zaman ni mudah sangat. Aduh. Ha. Aduh. Jadi katalah WhatsApp, bang. Nak gi kuliah ni bang. Ha dah suami kita aus sesek. Nah, umpamanya sibuk atau buat site gitu gini. Teh. Ha ha kita atur lah. Nah bang, nak gi kuliah bang. Ha laki dia kata, okey pergi. Nampak tak cara, tak cara, tak cara gang ni nampak manja sikit. Pendek tak cara tu. Take care. Oh tak, <laughs> tak, cara. <laughs> tak cara. Tak cara, tak cara. take care tu, masa terani tak cara, tak cara. Gila, gila tak cara. Ha. Ha. Allah. Baik, soalan saya seterusnya. Ha. Suami saya tinggal rumah 6 hari Tanpa kabur berita Tak dapat hubungi Hari kenang Saya bertemu suami saya di Disimpan jalan dalam kereta masing-masing Pemulang kami oleh tingkap Saya sempat tanya Kenapa tak pulang? Suami jawab Kita bercerai ya saya, ingat saya akan Engage lawyer untuk uruskan Dia terus berlalu Adakah jatuh talak? Apakah hak saya? Apakah orang yang dikirim nusyus? Apakah langkah patut saya ambil? Bolehkah majlis ilmu seperti ini Saya hadir? Bolehkah saya pulang ke rumah ibu bapa saya? Baik Suami kata kita cerai Jangan hmm, buatlah perkataan cerai ini Inilah perkataan tolak sore nah, Itu tolak sore, tak perlu kepada niat Jat, Kata jatuh, katanya jatuh tolak Kata cerai jatuh tolak Cuma mahkamah syariah, dia akan panggil kita Dan suami Sebab kadang-kadang suami kata lain, bini dengar lain Aha. Atau bini dengar lain, tapi dia kata benda lain Untuk mengesahkan cerai Nah Kadang-kadang tambah ayat, kadang-kadang kurang ayat Lepas tu dipanggil dua kadang, kadang suami kata, eh saya kata lain Ni kata saya kata lain, tak jatuh talak Okey, kata dua-dua ni -dua, betul Saya telah cerai awak ni pun kata Dia dengar begitu, jawapnya jatuh talak Dan bila jatuh talak Duduklah dalam edah Faham lagi? Haa. Cuma suami begini, tidak bertanggungjawab Pakai tinggal lima hari tu lah Mujur jumpa, kalau duduk jumpa Pakai sapa surat peguang Bila kita nak kawin dengan kita pandai-pandai pula pergi ke rumah. Nak ha, cakap molek-molek. Neh suami diri ni dipanggil the husband of monkey. Neh. <laughs> <laughs> suami beruk orang panggil tak reti masik. Suami beruk berani. kan dia suami bini kita wala kita nak marah ke dia pun kita kena ingat bini kita ada mak, ada ayah, ada adik-beradik -adik, timbang-timbang. Pak -timbang. anak lagi. Dia ada anak beranak. Bini gitu hmm. jugak kalau nak kata apa-apa ke laki kena ingat laki kita ada adik-beradik <tuh> ah adik-beradik dia nak buat apa-apa adik -apa, pula ibu bapa dia nah jadi timbang timbang baru jadi manusia nah kira tidak salah tapi biar kena ha. jadi sebaiknya awak pergilah ke mahkamah syariah betul apa nak pergi suami begini memang tak ada harap ni ha? pasal dia nak tahu nak ana kena kira loya apa semua faham. sekarang kalau kita tidak mampu ada loyar percuma. Tapi yang terbaik biarlah yang berbayar tak masalah mana pun. Urusannya sangat mudah. Loyar bayar ni mudah sangat. Dia laju sikit. Loyar percuma disediakan tapi lambatlah ikut queue. Nah, queue tu belakang. Dia queue bukan macam C, a b c. Queue kan belakang. Kalau c dekat ceng Faham? Queue nombor belakang tu. Nampak tak? Nah. Ah. Jadi bila orang dah kerti basa Kita buat dah kerti basa tiap lagu ni Faham tak? Ada bulat main jumpa tengah jalan Rekabar eh, Cera ada mu Faham? Gek balik Faham? Ada bulat kata lagu tu Ripuk kepada Qazi Ripuk makan macam Lebih cepat, lebih bagus okay. Teruskah kahwin dengan laki laki macam ni Faham? Cera lebih baik Ni tak ada tanggungjawab ni Tau tak? Dia kata kita cera Ada orang dah nak ke kita Jangan tak salah main gitu Jangan putus asa Ayang tak patuk Itik sudu Faham lagi? Haa Nampak? Haa Mu kata tak ada orang ada nak kemu Buna boleh bergebuk orang nak kemu pulak Haa Allah maha kuasa kan? Betul Betul Apa nikah gini? Soalan seterusnya Saya kahwin 25 tahun tau Ada anak Sekarang isteri saya tak mau melayang saya Kalau layang pun macam buat macam baca pisang Dah ketuk Alasan dia dia malas nak mandi junuk pagi-pagi. <laughs> Harukah kawan tersebut berkahwin seorang lagi? Ah kawan dia. Oh, dia kawan kata dia. kawan dia ada isteri. Isteri dia tak berapa melayan dah. Kalau layang, kalau mengi, kalau beri pun buat macam batang pisang. Faham eh? Batas pisang dengan daun kerah gitu. Ke. Nampak tak? Ha. <laughs> Alasan bini dia, kawan dia kata ni, pasal malas mandi pagi-pagi. Bini dia ni cowboy bang nah, tak mandi pagi nah ha nah. jadi bolehkah kawan dia kahwin lagi aku rasa bukan kawan dia <laughs> mu <mo> dah ni <laughs> okay. hmm. pasal biasa soalan kalau hok dah molek kawan aku ha uh, ya. ha uh, kalau hok uh, molek akulah <laughs> <Yang laughs> jawapnya ya yeah, boleh tak ada masalah eh, nabi eh, Allah kata panghi hu ma ta ba lakum minan nisa masna perempuan yang baik-baik bukan hang macam-macam hok baik kalau comel dan baik, Alhamdulillah. Tak, kita nak ke comel. Pak Puan nak ke handsome. Tak boleh handsome, boleh tapak tangan atas muka. Faham tak, padang muka. Nak tengok kena tapak, kena terajang. Isteri-isteri muda. Tengok laki muka. Handsome, handsome belaka. Dah pasal mu yang tukang pilih. Tak boleh salah dah. Ha, nak cari orang Puan, pilih yang baik. Nak cari orang laki-laki pilih yang baik. Ha, Faham? Ha, jangan pilih Pak handsome. Macam aku ni. Jangan pilih Pak muda, Pak lawa. Awak kena ceria umur 23, 24, hidup macam macam-macam pula Kena ceria. Dah mulut macam puaka. Nak? Ha, yang baik. Kalau hitam pun kalau baik, dia akan nampak putih. Mana lagi? Kalau gemuk, warna, orang tapis dah baik. Jalan macam rajah, nampak catwalk selalu. Faham? Pasal apa? Pasal baik. Nah, Jadi, kahwin dah. Jangan. Dan si kamu dah sudah tidak mampu, kahwin dah. Dah kamu gagah lagi. Nak? Haa, dia gitu. <coughs> Ba yang eh, saya ni kena kahwin seorang lagi eh Ni nak pergi ambil barang Dah, pasal apa awak menduakan saya? Dah awak dah jadi batas pisar dah, Saya si nak cari orang, ada pulak? Faham lah ah Dia dengar kita tak batas dah. Nah, ha, jadi batas pisar tau Jadi molek selalu dia Pasal orang puan ni, tak boleh dengar Kalau dia dengar, orang -orang bak, bak kahwin Dia mati dah tu beg kat kubur Faham lah kik? Dia marah sangat nah, Kalau bak-bak ni ha. Betul ni eh? Beri kucing makan di luar rumah sebabkan kucing itu suka datang dan tinggal di luar rumah Tapi jiran tak suka Haa jiran tak suka dia punya pasal dah kita suka Faham tak? Nampak tu dia ada hak-hak kejiranan. Neh, lah nah? ha, kita suka dia tak suka ya, ke pandai dia lah Dah dia tak suka Cuma bila ada mana mendatangkan bau Bau betul dia tak suka Kita kena bersihkan bau Betul Okey Kita minat kucing Ah dia tak minat kucing dia minat karung, ah dia bela karung, dia bela kucing. Ha, ha tapi kedua-dua ni tak boleh ke kucing kita dia jadi busuk umah dia berak apa busuk ni tak boleh. Karung dia walaupun tak usuk masuk umah kita, masuklah masuk kain kita, jeng kita. Faham tak lagi? Ha dua-dua kena jaga. Baca. Islam la darar. Pang, hobi tu boleh, jangan sampai mengganggu jiran. Ha. Ingatlah kalau ada kucing-kucing datang -kucing, mari mitok makanan kat pagar ke, masuklah umah ambil nasi gaul, buh je. Murah rezeki Rezeki ni bukan duit je Kesihatan dan sebagainya Betul Letak ya. okay. tepi pago gitu Dia akan makan Kucing jarang dia komplain Walaupun tak ada pinggang bawah <tuk> gitu. <tuk> <tuk> Seorang kemalangan <tuk> Aksiden jalan raya Letak tulang tekak Pasang alat di ditekak ha. Jadi tidak bergerak tekak hmm. Bila larang bergerak turun dari kati Beliau juga mengalami cedera di lengan Kena bandis Tutup anggota wuduk Bagaimana nak berwuduk atau tayamun untuk bersolat Jika tak boleh kedua-duanya Nak buat pun tak boleh Dipanggil orang ini ini. Orang ini tidak ada dua alat suci <coughs> Tak boleh nak ambil air Nak wuduk, Tak boleh nak tayamun Maka wajib semayang kita. Faham lagi? Semayanglah keadaan dalam kalam begitu Allah itu maha Tau. Adil Allah itu maha Pemurah Dia terima solat kita Dan kita tak boleh buat benda toh. Faham lagi? Ha, yang kita buat ni Jika kita boleh buat Dah ni ikat di katil terus Pasang tekak macam transformer Faham tak lagi? Perha masuk si Perha kiri masuk skun reba Faham? Haa Tulang usuk buang dia watang Gati hingga buluh Pelik-pelik masuk dalam Kalau nak gerak dah Haa semayang gitulah, Tidak ada alat suci pun Semayang juga Soalan seterusnya Seorang pergi melancong di negara orang bukan Islam Dia tinggal di hotel lah ha, Memang dah takkan tinggal tepi jalan Hotel sediakan sarapan pagi Tiada makanan yang halal Apakah makanan yang boleh dimakan oleh beliau Boleh ke makan roti telur goreng ha, Boleh ke beliau menggunakan pinggan sudu garpu di cawan di restoran tersebut Baik Dia pergi negeri orang kape Tidak ada makanan Islam Apa dia nak makan Nabi kata seorang laki-laki yang kerja kelas kapal Dia jumpa Nabi Ya Rasulullah kunna fi ad-dillain akhir kami pernah pergi ke negeri-negeri orang kafir yang tak beriman dengan Allah tak beriman dengan hari kiamat anah nu nakulu fi aniyatihim kami makan dalam bekah-bekah pinggan-pinggan kedai-kedai mereka la gabi kata tak boleh kena basuh dulu pak silus sumakulu fiha bila bersih baru boleh jadi cara makanan yang jadi jadi jadi, jadi apa-menjadi najis ini haram ini dua cara ya satunya dengan sebab bekah-bekah mereka tidak bersih Bukan goreng babi apa semua Celuk tepung makan anjing Singgah anjing apa semua Kita makan orang kita pulak nasi goreng Tak? Nah, ha? Haram Kotor Yang kedua Ialah Alat dia gina Ingredient Bahan untuk masak Banyakan minyak Yang najis Minyak babi Masuk wine Faham tak gih? Jadi kalau kita Yakin atau berat sebelah suci Boleh makan Walaupun orang kafir yang masak tapi kalau kita ragu Tak boleh makan nak, nak pergi basuh pinggang dia Tak boleh Kita nak masuk kuali Nak masuk dapur Dekat gandhi dia Nak masuk pinggang Nak tak boleh Nak lagi kita ragu Bila ragu Nabi kata Da'ma yuri buka Ila'ma la yuri buka Jika kamu ragu Tinggalkan Carilah yang tidak ragu eh, Makan telur Yang eh, suruh dia rebuh telur Nampak telur rebuh 15 putih Makan ah, Padang lah 15 putih kenyang Boleh tahan 2 hari Nah, roti-roti tengok baca ingredient. Walau tak tulis tanda halal, tidak mesti haram. Betul. Nah, kita pergi ke New Mexico, pergi Guatemala, pergi siapa kepada uh, Ukraine, tak tulis lah halal. Tapi ada tak tulis benda yang haram? Tak ada. Boleh makan insya-Allah. Okey. Tak ada tulis babi ke pork ke apa semua. Nah, nama-nama siri kita faham dah. Tak ada. Eh? dia ada tulis itu Nampak? Eh, Gerim. Gerim apa? Garang tu lah. Nampak? Garam. Nampak? Nampak? Platform. Platform tu pelantar lah. Pelantar minyak, pelantar. Nah. Mentega. Faham tak? Haan. Dan asakru. Sakru apa? Gula. Ha? Cedek ke apa? Ha? Gula. Oh tiga ni je. Boleh makan. Faham? Ingat? Tanda halal itu bu bukan nak kata yang tadak tu, tanda tu haram tanda halal ialah untuk memudahkan umat Islam mengetahui. Neh. Ah, Ni terang-terang tulis dah. Nak. pok Ha, pork tulis dah. Pork makan juga. Senang bodoh. Pergi Amerika, hamburger. Bang guru kata, hamburger, or burger. Hamburger. Ha ya Haji, hamburger. Hamburger tu bahagian eh burger babi. Salah eh. Apa boleh ada ya Haji makan babi. Nah, apa panggil Haji Babi nah, Haji. <laughs> Jadi masalah Ah, ni masalah Jadi dia tahu Soalan seterusnya Apa hukum suami Mengagihkan harta sepercarian isteri pertama Yang telah meninggal kepada isteri yang baru Anak-anak isteri pertama Tidak reda dengan megagihan harta tersebut Baik Harta isteri yang pertama meninggal, isteri yang baru ada lagi, tapi harta isteri pertama diberi kepada har, kepada isteri yang kedua. Faham lagi? Jawap jawapnya pemberi yang itu tidak sah. Kerana soalang di sini suami memberi harta isteri tua kepada si muda, mana boleh? Ha ha. ada hak. Faham lagi? Ah ha? dia hak waris. Kalau dia seorang waris tak apa. Dan anak? Anak-anak ada hak. Lagi? Ada suara Jadi suami pun waris Anak-anak pun waris Nah ha, Jadi jangan nak beri Suami nak beri pada isteri Baru isteri muda hendaklah harta isteri Yang bahagian dia saja Yang bahagian anak-anak tak boleh ha, Tapi dah jadi ayah Jadi mak veto Anak-anak tak berani nak komplain ha, Ni hukumnya haram Kita dosa dengan Allah Mudah Tuhan ampun Dosa harta tak ampun lagi tak pulang balik. Ha, ingat tu. Kita risak dadah lama dah. Risak dadah 40 tahun dah. Tahun 70 hang start dulu ganja. Tahun 80 hang tukar heroin. Tahun 90 hang itu main uh, kokain. Dan ni tahun 2000 itu main sabu, mak sabu. Ais. Lepas ni main ABC apa itu kacang pula. Faham tak lagi? Hanya sekali taubat pada Allah. Allah ampun serta merta. Lepas tu dosa dengan Allah. Allah Tapi jenis harta orang Tuhan tidak akan ampung Selagi tak pulang balik harta orang Allah, ha. Allah. Ha. Tuhan kata pergi Mekah Tidurlah Ka'bah terus 14 tahun Tak ampung da. juga Harta kena pulang balik Walau 10 sen Jangan ha. Soalan seterusnya ha. Jodoh lewat sampai Satu ketentuan Allah Atau terkena perbuatan seher Jawapnya <laughs> Jangan kita nak kata benda yang buruk Mereka ada bukti Jika tidak ada karenah bukti benda buruk Kita kata yang baik dulu Betul. Faham lagi? Haa Ni kita tengok Oh tak laku ke tak? Kena seher Terus kata kena seher Benda yang tak buruk tak sah lagi Husnul zonni dulu ni, Kalau seher pun boleh berlaku Tapi tak ada karenah tak ada tanda Nah, Haa Senang saja Benda-benda jodoh-jodoh ni Allah nak no, kun payakut betul faham lagi eh dan kalau nak sprek gitu kok eh siap belaka kelekapang nampak putu tunang malam perkahwinan betul tak oleh lihat dia atau barang atau balik makuk pinggang kasih umik tinggi anggo-anggo lapo bigol mago nampak tak ha tu ha dia gitu nak kahwin mudah je eh. mari masjid minta bucak sini saya masih bujang Faham lagi? Jadi jika ada muslimat ini yang ada maknanya rasa uh, berminat nak, uh, Saya bekerja di sini, sini, sini, sini, sini Nak? Uh, inilah nombor telefon saya begini Saya akan atur orang tua saya untuk merisik khabar dan sebagainya Buat tiap-tiap masjid Rasa tak ada apa-apa masjid Dia dapat bini tau Faham lagi? Betul, ha, betul, dia betul, lagu betul. Boleh tu banyak. boleh Soalan <laughs> seterusnya, sikit lagi dah eh? Kita boleh balik eh Hmm Anak istimewa macam mana tak pandai solat, tak pandai puasa Kita ajar dah, dia tak boleh Maaf lah dah tak boleh Faham lagi? Macam kita ni yang pandai ni Kita belajar Quran Tapi pelak juga Rairi magdu, rairi magdu Tujuh guru dah Tujuh-tujuh tu tak aku dah kita Faham? dipanggil panggil saya mak magdu lagi? Tak boleh nak jadi gairil magdu, tak boleh Rairi magdu, rairi magdu Allah maaf lah kita Bila abrita lagi kalau OKU okay yang orang kurang upaya. Nah, kita menyuruh, mentarbiah dia tak mampu nak faham. Maka di maa. Ah. Ah, Allah ni bukan maha pemarah, maha pemaaf. Neh. Ha ah, soalan seterusnya. Hmm. Apakah hukum teman laki-laki nak perempuan jiran menumpang tinggal di rumah keluarga perempuan itu? Dengan alasan dia sakit Tengok kalau memberi ruang fitnah Tidak boleh Kalau tak ada fitnah Kerana ruang laki-laki tidur tu ramai Maka tidak mengapa Soalan seterusnya Hmm, Kalau kita mengaku pernah meninggalkan solat Termasuk dalam perkara yang buka aik ke Kerana meninggalkan solat merupakan dosa yang besar Tengok tujuan pengakuan Kalau dia berbangga dengan dosa itu Tidak boleh Aha. Kalau dia nak beri apa benda ni, motivasi kepada orang lain Supaya bersemangat Tak eh? Maka hukumnya boleh Soalan seterusnya Ha. Anak laki-laki kepada ibu tanggungjawabnya berterusan walaupun sudah kahwin Bagaimana jika laki-laki pun -laki tidak berduit Perawatan hanya cukup-cukup untuk membayar komitmen pada bank Jika dalam situasi begini manakah yang patut didulukan Jawabnya jika kita tidak mampu di sikit keuangan Kita kena berusaha Dulu kamu tidak mampu memiliki kereta Kenapa kamu boleh berusaha sampai buat loan bayar pinjaman Kenapa kamu tidak berusaha untuk bantu ibu kamu Paham ah, lagi Selama ah, masih belum ada duit Kita dimaaf. Ah. Tapi wajib kita berusaha betul, betul. Pasal dia melahirkan kita ha, Ni boleh kerja kat Boleh bini kak, dah Ingat ke dah Nak raya kat Jabir-jabir ni Supik ni beli Iskos mom dia Kasut bini Baju bini Telekong bini Habis dua ribu Shopping raya Dah mak mu ha, Mak je tak raya Itu eh, dah tak raya Itu dia panggil anak Anak bro <tik <tik <tik Allah ke? Tak kira mu datuk ke apa ke Datuk beruk dia panggil Datuk Duk, beruk Ibu bapak sendiri Tuan tak Mok melahirkan kamu Bukan suruh beli tiga Tiga, tiga, tiga Pakaian, tiga beg Selat pada anak mak ni Ha ni Kain baju kurang raya Tuan tak Ha ni tudung raya Tok Aryani Tak apa Aryuk saja Budak-budak <tik> Faham tak lagi? Mak kita suka tak Tengok tudung hak like, lima ringgit Kat mana Terima kasih Tuan tak Oh seronok mak kita Betul betul eh, Raya jugak kasut kita beli. Ha kasut apa? Kasut kelak. 400 ringgit kita. Alidah 350 kita. Nah, jam raya, ho jam raya, Oris 6000 kita. Faham? Ha, spek raya ada jugak. Spek <laughs> pakai juga. Habis 5 6000 untuk kita raya. Dah eh, aya? Ya, dia duk kampung, tak apa dia ada tu. Ada lah tu. Haa anak beruk juga dipanggil. panggil ha, laki bini Beruk tina saya kau Beruk datang saya kau Tak kira duduk bukit istana ke Bukit mana tak tak kira Kalau jenis ingin tak, tak, tak beli, tak beli tak ke muak ayah Anak beruk Setuju atau tidak? Setuju Setuju tak? Setuju, Setuju. Haa gitu lah ha? Jamannya ya, anak beruk dia ni <laughs> <laughs> Haa kita kena bawa kasar sikit Biar dia terasa Haa nah, apa benda Ayahmu bukan nak hak maha Mu kasut azidah 350. Ayah mu Asadi tak apa dah. 3 ringgit setengah. Ayah kita tak ada komplain ha? tak nak ha, kasut ni. Hang nak kasut sanok-sanok. Tak <tuh> apa <tuh> dah. Ah, dah. Ayah kita tak ada hal. Beli baju murah. Baju kita polo. Ah hiker. Naik kau duduk dekat sekolah. Beli dekat apa bilion tu. 1200 ni salah. Ah ha, baru. Hang 1200 tu. Ha. Ayah kita tak payah hacker 1200. Baju biasa kat pasar Malang pun okey. Betul tak? Betul ayah kita, baju boy boy. boy. Ah. <laughs> ayah pun tengok. Terima kasih. Boy boy, boy halilintar. Dia kata. Ayah tak ada gaya ni. Dia boy, boy boy tanah tu dulu. Anak ayah, ayah kita. Ni dak reti bahasa. Dia dia tak beli. Ha, ni contoh. Soalan seterusnya. Jadi gitulah. Kita buat lagu-lagu mana pun Supaya dapat menolong ibu kita Allah. Dulu zaman kita larau Kita makan harta pusaka Dengan tujuan nak bayar hutang Bagaimana kisah nak buat? Kena bayar balik Harta Betul. orang kena bayar balik Betul Dah kita dengar Allah mudah Minum harap banyak dah 15 tahun minum harap Minum dah Toddy, brandy, whisky, bakadi Kita dok Beer, stout. Nah eh, Minum belakang dah, biar tak banyak mana minum Dalam tiga belas trailer itu minum Faham tak, nampak Trailer tak, sikit sekali, 40 tahun Nampak tak, Dak kira Sekali mahu taubat pada Allah sungguh-sungguh Aku ampunkan dosa kamu Pasal tak terlibat dengan orang lain Batu Nabi kata Al-ri batu asyadu minal zina Mengompat lebih teruk dari zina Terkejutlah sahabat tengok, Warna gitu Nabi Mupak parok pada berzina lagi. Orang yang berzina dia minta maaf pada Allah Faham tak pergi? Allah ampunkan dia Tapi orang yang mupak Tuhan tidak akan terima taubat Sampai dia geminta halal dengan orang yang dia umpak ha? Pasal libat dengan orang, orang lain ha. Saya ni mengidap penyakit buasir lah Buasir saya ni tak berdarah Atau bernanak Cuma ia terkeluar seperti daging kecil ha. Kalau saya nak wuduk Setiap kali nak semayang ke? Kena ambil wuduk Kalau saya buat salat kabliah Adakah saya kena ambil wuduk pula Nak salat pardu? Jawabnya gini Mengikut kau yang wa'eh Kau dibenarkan Mengambil air semayang Macam biasa saja Kalau jenis dubit luar lagu tu Nah cuma kalau dia masuk dalam Kita buat macam orang istihallah Kita bersihkan Kemudian kita pakai pek Pakai pek paham lagi Letak kain atau pek Untuk menahan dia keluar Atau melambatkan pengeluarannya Kemudian kita berwuduk dan semayang Sekali wuduk saja Boleh semayang Solat, fardu dan solat sunat Beribu-ribu sunat pun boleh Cuma okay. kaum Muqtamad kata Kalau dia keluar Dia maka membatalkan wuduk untuk solat fardu ah, Untuk solat okay. sunat boleh Solat fardu kena buat sekali lagi okey ah. Soalan seterusnya Bangun malam ni disukai Allah. Adakah lelaki pun dikenak untuk tahajjud witir dan baca Quran dan sebagainya? Jawapnya bangun malam bukan kata isteri suami pun tak wajib. Siapa bangun dia lebih baik. Betul. Ha nah, tapi bangun ibadatlah bukan bangun kencing, Bangun kencing. Nak. Uh, jadi kalau isteri bangun malam juga buat lebih baik. Tapi isteri ni nak ingat kita lebih banyak kita dapat pahala bukan macam orang lelaki-lelaki kena bangun malam dan sebagainya. Kerana malam Islam Mikraj itu Nabi kata macam mana nak lepah daripada neraka rupang? Tiga kata Taat pada Allah dan Rasul Se so, Maknanya Semayang dan puasa jangan tinggal Dan tutup arah Yang kedua Taat pada suami Yang ketiga Kalau pergi jalan tu jangan over sangat Make up-make up, make up. Nak, aa, jangan gedik lebih Gonggak-gonggak-gonggak buat jalan gitu Depan lelaki macam gajoh nak beranak jalan Faham lagi aa, Bila tu bid jalan luar kau banyak sangat Over sangat neh jangan berlebih-lebih kalau gitu kita dapat kontrol ropang ini boleh pilih pintu syurga Allah nah ni gap duduk-duma dung muka macam tepung gandum muka napa bila nak pergi jalan gap merah situ calik situ lama situ tores sini Jadi, berseri-seri nak pergi jalan neh tu kadang-kadang benda tu salah ha. Allahumma salla alaihi wasallam Muhammad dan itulah guys ya soal jawab agama oleh Ustadz Azhar Idrus, yang mana pokok pembahasannya memang banyak sekali. Ya, tadi kita sudah dengar bersama, tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah anak beruk, <laughs> anak beruk jantan betina sebab apa? Sebab dia lupa kepada orang tua. ah Dia dah tak fikirkan orang tua, dia dah lupa dengan orang tua. Dia hak fikir diri, dia sendiri dengan bini, dia sendiri. Sebab kewajiban daripada anak tu Anak tu adalah Maksudnya kepada orang tua Anak laki-laki kepada orang tua tu Tetap dia ya, tanggungjawabnya macam tu Jadi kalau kita dah dah dah kaya Ataupun dah tak tak, tak ada duit Ataupun apa pun ni kan Kita kena berusaha Tapi kalau ada duit Kena bagilah Meskipun tak banyak macam tu kan ha, Sebab apa? Sebab orang tua akan senang Akan suka macam tu Jangan jadi anak beruk Kata Ustaz Azal Idros Tuh lah Apa-apa pun Apa yang disampaikan oleh Ustaz Ustaz Azizul ini memang terbaik Dan kita dapat belajar semua Apa yang dikata ataupun tanya-jawab Daripada uh, Ustaz Azizul ini Sebab apa? Sebab yang Dijawab ha, soalan Ataupun jawapan pun ha, Sesuai daripada apa Yang ada dalam ilmu-ilmu fiqah dan lain sebagainya ya Berkenaan dengan ilmu-ilmu Agama, MasyaAllah Yang terbaik jangan jadi anak buruk Itulah ha. Ah suami isteri janganlah sombong janganlah uh, meninggalkan kedua orang tua macam tu eh kena ayomi kena tanggungjawab kepada kedua orang tua jangan juga jadi suami Mangki, jangan jangan jadi suami mangki, suami mangki tu macam mana, kan? Ah tak pandang lah urusan isteri dan sebagainya sesuai daripada yang disebutkan tadi kalau ada suami macam tu, ah tu suami beruk tinggalkan. Kalau ada isteri macam tu, tu isteri beruk tinggalkan. Kata Ustaz Azhar itu Semua yang terjadi ini mak kata Allah sesuai daripada apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kalau boleh, kan? Kalau boleh memilih. Yang baik ya baik, istri yang baik Suami yang baik ah, Cantik ataupun handsome itu adalah bonus lah. Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Saya Pamin Ududri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Semua yang benar dari Allah dan kesalahan itu Karena kebodohan saya sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i've been driving this train years in this lane there's no stop in this flame Cause i came to the game and i changed it to play how i like rearrang